Ada kritik kepada saya dan Ma'iyah sangat bagus Ada orang yang tidak mau ikut Ma'iyah Dengan alasan seperti ini Sebelum saya buat. Kalau Ma'iyah itu grup atau kelompok torikot saya ikut Jelas kalau torikot Tapi bukan Oke kalau bukan torikot Ma'iyah itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut Tapi bukan gerakan sosial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 Sabrang terus menjawab belum belum. Saleh kowe jawab saleh. Supaya anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia ngerti gak? Gitu ya. Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin je Awal dari ya, gurung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun. nun. Gitu ya? Iso. kalau anda rohaniyah, anda bisa membayangkan ini. Tolong, bang. Yang gerakan sosial dan terikat. Tak kayak background Roda ya, Tawo. Nyambung-nyambungnya ya. nyambung. itu tadi. Oke. Beneran Iya. Nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya. Ya. Oke. Okay, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya uh, Pak Nur juga dengan bahwa uh, agama itu sangat perlu transformasi. Yo saya pun yang nambah ini saya mencoba mencoba uh, bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun tapi dengan perspektif yang berbeda yang tentang ngomong Tauhid itu, itu tadi kalau saya melihat dari dari, dari peta yang saya miliki uh, dunia apa, ilmu dan segala macam bentuknya kayak piramid seperti piramid mana ujung atasnya itu Tauhid Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda punya, sema, uh, punya semakin apa namanya uh, bentuk yang berbeda-beda semakin naik semakin hakikat semakin apa namanya semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan misalnya contohnya mata ini cah cilik apa obelnya Tak kayak contoh. Bisa cah cilik orang no sebabnya, gue ketemu cah cilik boleh jeret, nggak mati. Ape, apa apa Elek. Tapi kan nabi sing lakoni gue Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita, kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan dasar paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia manusia itu punya biasa yang sangat banyak luar biasa saya ke contoh ngomong gini di bandung watu lu orang-orang katakan, neng kutek nuwatu, nekudini, sing, sing, sing, sing, sakkepel, okay, sing watu ini ke diri segera seng kepel lu eh seng seng seng dibayangannya seng kepel sapa? oke seng kepel ada seng watu ini seng aku ini ada atau watunya kecil Nah, ketika saya ngomong bat, di bandem batu, ini kan ada bias nih di, di kepala masing-masing manusia gitu. Batunya seberapa besarnya? Di bandem jarak itu kilo apa 2 cm? Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut itu membuat manusia punya bias. Punya bias terhadap informasi dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain. Dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya, karena peradabannya tumbuh, sehingga biasanya berbeda misalnya 50 tahun yang lalu gue tak nge-nake ini nesung gue masih ngerti seikiki nesung, tak nge-nake anda punya, tak tahu kalau gini ini, apa namanya, menghindar dari mana itu bukan budaya kita, anda mendapatkan satu bias lagi, karena pengetahuan anda melebar ya ra paham -pah paham maksud saya nah padahal ingin ingin ini, ini, ini sarura naik kita malah menghina ini naik bagi yang uang bule ini kita menghina uang gulanan garucah cilik tak cige urungmu gurungmu gurungmu gono bicara ini ini jika cah cilik naik guean garucah cilik aku jajal guean garucah cilik ule di kaplok bapak eh gurungmu gurungmu gundul gurungmu nah betapa yang kita lihat Ketika peradaban berubah, bias manusia berubah dan nah, agama sangat membutuhkan transformasi Karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadah itu tadi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 karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi saat orang duit-duit ya, or -or orang duit pacar misalnya berat gak? nek kancah kancane duit pacar kabeh, kue dewe sing ran duit pacar, rasane yo abot nek sak geng rambut jomblo kabeh, yo gak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya, nah, kan masalahnya pada biasnya bukan pada punya pacar atau enggaknya kan gitu jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias bagaimana menghilangkan bias menghilangkan dulu manusianya, konsep-konsep itu nanti dulu nah ini tadi saya pengen menjawab cak Nun ini tadi maiyah itu bukan gerakan sosial maiyah itu bukan torekot dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam dalam dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekat tuh seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak, rumusannya dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada definisi dari gerakan sosial, kalau manusia yang uang gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama Hasilnya sama. Kalau mau mau berbeda, transformasi, membuat apa namanya, inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya di apa ditanyain itu mak ya bukan torekot, mak ya bukan apa sebenernya? gerakan sosial. Saya bilang saya setuju karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti ini. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada pada society manusia, pada keadaan di, di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya eh dari gurunya atau dari buku cerita. Katanya kalau ada gempa, eh kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis, ini mau kiamat padahal. Enggak, wah enggak gitu. Enggak kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, mak iya menurut saya di sini kenapa ya sangat berguna karena kita menyerap semua bias dia punya pendapat A, dia punya bias B punya bias C, di tempat apa diterima semua, sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah karena dia punya banyak saingan sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia itu wajah